Anda Bocah 57 apa? adalah sekumpulan anak-anak zaman now yang berusia antara 8 sampai 16 tahun. Ini. Mereka terdiri dari angkasa Ramadan, 11 tahun, siswa kelas 5 SDN Banjarsari yang pengen jadi YouTuber biasa dipanggil Rama atau Mandut. Kemudian Reyhan, 11 tahun, teman sekelas Rama yang juga tetangga rumah. Kemudian ada Fahri, 11 tahun, yang juga teman sekelas Rama dan juga tetangga rumah. Selain itu ada Rafa Ka'azam, 9 tahun, merupakan teman main drama yang juga sekolah di SDN Banjarsari kelas 3 dan yang teman sekelas Rafa. Talent lain yang sering muncul dalam video Bocah 57 adalah Imam Budi Hal yang mempunyai hobi sepak bola, Imam bersekolah di SDN Banjarsari kelas 6. Di samping itu ada Kafana Zaidan I, 14 tahun, dan Najahulama 16 tahun, yang merupakan kakak kandung Rama saat ini mereka berdua menempuh pendidikan di pondok pesantren makanya sesekali muncul dalam video Bocah 57. Mereka tinggal di suatu kampung dengan suasana desa yang kental dengan adat dan budayanya yang masih kuat. Di desa tempat mereka tinggal mengalir Sungai Kelapar dan Cibuk serta Sungai Progo tempat di mana bermain dan belajar berenang dan juga mengenal alam lingkungan.